nya lebih semangat lagi ya Kak Kita nyanyi satu lagi pujian We cross in the vessel mau ngelatih konsentrasinya Adik-adik nih. Boleh. Kita tuh, ilangin dua kata boleh nggak kasih? Apa aja tuh Kak? Ona? Yang pertama vessel, oke. Okay, Yang vessel. kedua home. Oke. Okay, Ingat ya Adik-adik, vessel sama home. Jangan Ayo ke depan.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 Kita siapkan alat tulis karena kita sebentar lagi mau mendengarkan Firman Tuhan. Oke, silakan. Shalom, Selamat pagi, Selamat hari Minggu, adik-adik. Kalau adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Hari ini ketemu lagi di ibadah di IHMPA di YouTube perdana tahun 2022 bersama Kariska di diimpa tanggal 16 Januari 2022. Nah, adik-adik sekarang Kariska mau mengajarkan kelas TK. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka yuk Alkitabnya. Kalau nggak punya Alkitab gimana, Kak? Pinjam Alkitabnya Mama. Boleh atau alkitabnya papa atau Alkitabnya Kakak. Kita buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 1. Sampai 4 Matius 5 Ayat 1 sampai 4 Kalau belum bisa Buka kitabnya minta tolong ya Adik-adik Nah kalau sudah terbuka kitabnya Dari Matius 5 ayat 1 sampai 4 Kita taruh lagi Terus sekarang kita mau apa? Ber Kita mau berdoa Yuk kita berdoa Satu lipat Tangan Dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala berkat, serta penyertaan yang boleh engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga engkau telah membangunkan kami di pagi hari, dan engkau boleh mengumpulkan kami ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama, walau di rumah masing-masing melalui Youtube. Berkatilah ya Bapak firman yang akan Kariska sampaikan, biarlah apapun yang keluar dari mulut Kariska hari ini Boleh sampai ke hati dan pikiran adik layan kami, terkhususnya yang kelas TK Dan mereka bisa mengerti akan firman yang disampaikan Berkati juga adik-adik layan yang ada di rumah, supaya mereka bisa duduk dengan tenang, dengan manis Untuk mendengarkan firmanmu dan mengikuti ibadah ini sampai selesai Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Nah, sekarang kita ambil Alkitab lagi. Kita buka dari mana tadi bacanya? Matius 5, Ma 5 ayat 1 sampai 4 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai ucapan bahagia ketika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 mereka lah, Mereka lah yang Punya Kerajaan surga Berbahagialah Orang yang bertuka Cita Karena mereka akan Dihibur Demikian pembacaan Alkitab Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini Nah adik-adik yang di kelas TK Duduk manis ya Karis, karena Kariska mau Cerita Kariska mau lihat Elkana Alvaro, terus ada siapa lagi? Yaitu, oh, ada Elena, ada Forlan lagi duduk manis dengerin ya. Kariska cerita dulu. Nah, hari ini Kariska mau bercerita. Jadi, zaman dahulu, ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman, jadi Tuhan Yesus memberitakan firmannya dari satu kota ke kota yang lainnya. Dia berjalan, adik-adik berjalan kaki. Nah. Setiap Tuhan Yesus pergi untuk memberitakan firman banyak sekali orang yang ngikutin Tuhan Yesus. Kenapa diikutin? Karena mereka mau dengerin firman yang disampaikan. Nah, karena banyak banget yang ikutin Tuhan Yesus berjalan akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Loh, kok Tuhan Yesus diikutin malah naik ke atas bukit Kariska? Tuhan Yesus naik ke atas bukit karena sup, supaya jemaat atau orang-orang yang ikut dia itu bisa duduk di bawah dan Tuhan Yesus di atas bukit dan Tuhan Yesus bisa memberi tangan Firman-Nya dengan baik. Jadi suaranya terdengar sampai jemaat-jemaat yang di belakang-belakang. Zaman dulu kan belum ada speaker adik-adik, belum ada toa, belum ada nih apa yang Kariska pakai mik. Belum ada mic, jadi Tuhan Yesus menyampaikannya masih secara manual, masih ngomong e, biasa aja gitu. Nggak pakai alat bantu, nggak nggak pakai alat bantu pengeras suara. Nah, jadinya Tuhan Yesus harus naik ke atas bukit, terus supaya jemaat-jemaat yang di bawah tuh mendengar suara Tuhan Yesus dan mengerti firman yang disampaikan. Kariska mau tanya, siapa yang pernah naik ke bukit? Tayo. Bukit itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada gunung? Lebih apa? Davan, dianda? Lebih rendah ya daripada gunung. Nih, kayak gini. Yang tinggi itu gunung, yang rendah itu bukit. Nah, terus jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik, jemaat-jemaatnya dan juga ke-12 murid duduk di bawah, Tuhan Yesus mulai memberitakan Firmannya mulai bercerita Kayak yang Kariska lakukan sekarang Saat itu Sesuai bacaan kita dari Matius 5 Ayat 1-4 Tuhan Yesus bercerita Tentang kalimat-kalimat bahagia Bahagia apa ya adik-adik ya? Bahagia itu seneng Yang bikin kita senyum Coba Kariska mau lihat senyumnya Coba Kar uh, Kariska mau lihat senyumnya hmm, Viola mana ya Giginya mana ya kelihatan boleh senyum atau siapa lagi Kristi Kristi coba Kakak Brian senyumnya mana giginya ada Bianca Iya pinter senyum kelihatan gigi jadi Tuhan Yesus menyampaikan kalimat-kalimat bahagia yang bikin kita senyum Kariska juga senyum tapi nggak kelihatan karena pakai apa nih pakai masker Nah terus siapa di sini yang punya temen angkat tangan semua punya teman teman main, teman rumah atau teman di sekolah, teman-teman TK, semuanya punya teman ya, seneng banget kan pasti punya teman, punya teman main, jadi kita bisa main bareng-bareng, bisa lari-lari, bisa tukar-tukaran barang, betul? Nah, pasti semuanya seneng karena punya teman. Terus misalkan adik-adik sore-sore nih lagi main di halaman rumah, di depan rumah gitu, atau di dekat rumah tetap harus pakai masker ya kalau main keluar rumah ya terus tiba-tiba temennya ada yang jatuh terus kakinya luka dengkulnya berdarah adik-adik nolongin atau ketawain ayo diapain temennya ditolongin atau diketawain harus ditolongin ya dibantuin berdiri ayo ayo aku bantuin berdiri kita berdiri kita bersihin yuk lukanya gitu Jadi dan, e, bilang sama dia jangan sedih ya nanti kita obatin lukanya Atau yuk aku bantuin berdiri supaya kamu bisa jalan supaya luka kamu bisa diobatin Nah kita harus saling tolong menolong Misalkan juga teman kita punya mainan atau sepatu baru Kita pasti ikut senang ya Kadang kan e, kita tuh ngeliat teman Ih ternyata dia punya sepatu baru ya aku pengen deh jadinya jadi kita bilang sama mama atau papa mama masa dia punya sepatu baru aku nggak punya aku mau sepatu baru juga nggak apa-apa ngomong sama mama atau papa itu kan mimpi kita tapi kita nggak boleh iri sama teman kita yang punya barang baru kita harus ikut seneng wah sepatu kamu bagus banget ya warna pink terus ada glitter-glitternya mengkilap jadi kita ikut happy, kita ikut senang, bukan kita jadi iri. Kayak gambar ini nih adik-adik, jadi mereka semua habis main terus mereka uh, mukanya happy semua, mukanya senyum semua. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, jadi kita harus mengeluarkan kalimat-kalimat yang berbahagia, yang menyenangkan bacaan Alkitab kita hari ini mau mengajarkan adik-adik mau mengajarkan kariska untuk berbahagia berkata-kata yang baik tapi kalau kita lagi sedih atau kita lagi nangis karena habis jatuh atau misalkan mainan kita hilang atau hal-hal lain yang bikin kita sedih jangan khawatir nggak boleh sedih terus-terusan karena kita punya siapa kita punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menghibur kita lewat orang-orang di sekitar kita. Jadinya kita senyum lagi deh, jadinya kita bahagia lagi, bersuka cita lagi. Caranya Tuhan Yesus menghibur kita lewat orang-orang di sekeliling kita, adik-adik. Bisa kakak, bisa mama, bisa papa, opa atau oma. Bisa tiba-tiba oma datang bawain makanan. Kita senang. Atau uh, kakak mau minjemin mainannya. Kita jadi senang ya. Jadi enggak sedih lagi. Kalau kita senang, kalau kita happy, muka kita terlihat cantik, terlihat ganteng, terlihat uh, cakep gitu loh. Karena kelihatan gigi, jadi senyum. Kayak Kariska pakai masker tapi Kariska senyum kelihatan kan dari mata Kariska kalau Kariska senyum. Tapi kalau kita lagi nangis kan jadinya uh, mengkerut, mukanya cemberut. Uh, Matanya kadang-kadang keluar air mata Gampang juga adik-adik Kalau misalkan kita lagi uh, senang atau kita lagi bahagia Kita harus bersyukur Kita berdoa sama Tuhan Yesus Bilangnya gini aja gampang Tuhan Yesus makasih ya hari ini aku happy banget Amin Udah deh kayak gitu Gampang kan berdoanya kalau kita lagi senang, kita harus bersyukur. Kalau kita lagi sedih, kita harus bersyukur juga enggak, Kariska. Tentu harus tetap bersyukur ya adik-adik. Gak apa-apa kalau sedih itu. G enggak apa-apa kalau sedih ya. Oke. Okay. Terus, uh, kita juga bisa bersyukur kalau tadi berdoa. Cara lainnya adalah bantuin mama atau Papa supaya mama atau papa juga happy. Jangan kita doang yang happy, tapi mama papa juga happy. Caranya gimana Kariska bikin mama papa kita happy? Caranya gampang banget. Kariska tahu ya. Caranya satu, beresin mainan kita kalau habis main. Ya kan? Dua, kalau makan, makanannya dihabisin. Jangan disisain, Ternasinya nangis. Ntar mama papanya nangis. Ayo, siapa yang sering makanannya? Nggak habis, angkat tangannya. Pasti adik-adik Kak Rizka yang di kelas TK pinter-pinter makanannya pasti habis. Makanannya harus habis. Kalau makanannya habis, pasti Mama Papa juga happy. Mama Papa senang makan sayur, harus rajin makan sayur, harus rajin makan buah juga. Nggak boleh enggak, karena kita masih dalam masa. Pertumbuhan adik-adik masih dalam masa pertumbuhan, jadi butuh nutrisi, butuh gizi dari sayur, dari buah. Oke, jadi jangan lupa makan sayur dan makan buah. Kalau kita makan sayur, kita makan buah, kaleska jamin 100%, pasti mama papanya ikutan happy. Kalau tadi kita happy-nya lewat, apa tadi yang pertama, berdoa. Terus uh, bantuin mama papa juga, kita juga bisa bikin Tuhan Yesus happy dengan cara rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu, rajin kerjain aktivitas. Gampang banget itu. Tiap minggu setiap jam 7 pagi kita sudah mandi, sudah duduk manis pakai handphone atau pakai laptop duduk di depan laptop. Jadi laptop taruh di meja, kita duduk manis, kita ikut ibadah kalau via YouTube. Kalau via Zoom minta tolong mamanya untuk bukain Zoom-nya, untuk join room Zoom-nya Gampang banget Itu, itu aja dengan adik-adik rajin sekolah minggu Itu udah bikin Tuhan Yesus seneng banget Terus gak berantem sama kakak atau sama adik Itu pasti mama papanya happy day Gampang kan? Gampang banget kan cara-caranya Supaya bisa membuat Tuhan Yesus senang Bikin mama papa seneng melalui perbuatan dan perkataan kita Semoga adik-adik yang di rumah Mengerti ya, Firman. Hari ini sekian, Firman. Kariska hari ini, adik-adik, nanti aktivitasnya sama Kak Betran. Oke, amin. Shalom, adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari ini? Kak Betran harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Betran akan bawain aktivitas untuk TK. Nah, alat-alatnya apa aja sih, Kak Betran? Nah, alat-alatnya ada kertas karton, spidol, gunting, double tip, atau lem, tusuk sate, atau sedotan, atau stick es, ya, adik-adik. Tutup gelas atau cetakan berbentuk lingkaran. Nah, cara bikinnya, adik-adik siapkan karton, lalu adik-adik cetak pakai tutup gelas seperti ini dan adik-adik gunting -adik dan hasilah seperti ini lalu adik-adik gambar muka senyum muka senyum seperti ini dan muka sedih lalu adik-adik tempelkan karton tersebut pakai lem atau double tip Nah, jadi seperti ini adik-adik. Dan hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya. Kalau sudah dikerjakan, adik-adik jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp. Kabetran tunggu dan kariska tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, gimana nih tadi firmannya?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 adik-adik tadi kita udah nyanyi ya terus kita udah dengerin cerita dari kak Rizka tadi juga Kabetran udah sampein aktivitas jangan lupa untuk kerjain aktivitasnya terus difoto terus dikirimin deh ke grup WhatsApp pelkat PA Kariska dan Kabetran tunggu semuanya bagus jadi jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ya untuk menutup ibadah kita hari ini, Kariska mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi. Kita berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaanmu selama kami beribadah hari ini. Berkati kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti firman yang tadi sudah disampaikan dan puji-pujian serta persembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh berkenan ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati kami ya Bapak jaga tutup bungkus kami dengan rohmu yang kudus agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan mama-papa mama, papa kami juga kesehatan, serta kekuatan ya Bapak untuk bisa mendidik kami dengan baik. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau dan juga dengar-dengaran akan kedua orang tua kami. Menyerahkan seluruh ibadah ini, menyerahkan seluruh hidup adik-adik, menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk terus bersyukur ya adik-adik karena Tuhan Yesus senang punya anak yang selalu bersyukur dan juga happy. Selamat hari minggu, dadah sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.